Selamat pagi, anak-anak semua. Selamat pagi, Niscarafon. Ya, pagi, Salam sehat selalu buat kita. Uh, tentu kita patut ungkapkan rasa syukur kita pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan pembelajaran secara virtual. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai kegiatan kita, silakan siapkan diri kalian dengan baik-baik, agar bisa menerima setiap pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, materi-materi yang diberikan, biar nanti bisa diterima dengan baik oleh anak-anak semua. Maka sikap yang baik. Ya, sikap yang baik, sikap belajar itu seperti apa dan bagaimana. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, ya dipinggirkan dulu sekarang tujuan kita adalah yang kedua kita akan masuk pada muatan tematik pada pembelajaran ekosistem naik sebelum kita bergiatan mari kita berdoa terlebih dahulu Federico pimpin doa silahkan Federico pimpin doa bila kita berdoa ya Tuhan kami saat ini meskipun semoga bisa lancar dan kami bisa melakukan tugas Baik, terima kasih. Selanjutnya, mister saya bisa dilihat? Belum? Permisi, apa yang nampak sekarang? Apa yang nampak? Tanam Ekosistem, ekosistem. Kita akan uh, belajar tentang ekosistem. Kita, akan belajar. Kita belajar. Oke, selanjutnya supaya nanti orang bisa segera. langsung dengan baik, kita sudah minta sikap yang baik untuk menerima pelajaran. Oke, hey, ekosistem kita nyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu. Ya. Silakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ya. yang pertama dengan mempelajari ekosistem melalui pembelajaran ini anak-anak ya, anak-anak mampu memahami komponen ekosistem. Lalu yang kedua, melalui media pembelajaran ini kalian bisa menyebutkan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang ketiga, lalu media pembelajaran ini, anak-anak mampu menyeimbangkan, memberikan gagasan tentang keseimbangan ekosistem. Ya, dan nanti bisa melanjutkan pada uh, materi atau soal-soal yang kita sajikan bisa Silahkan diamati, ada apa saja ini. Yo, silahkan diamati apa yang dapat kamu e, sampaikan. Apa yang bisa kamu sampaikan di sini, tentang yang sudah kamu amati. Ini adalah bentuk ekosistem anak-anak. Di sana banyak makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia. ya. Tapi kamu lihat, ada katak sedang melompat. Mengapa demikian? Ya, karena dia memiliki alat organ gerak. Organ geraknya apa? Fungsi organ gerak kata ini kan melompat kalau kita hubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, ini habitatnya demikian. Kemudian ada penyu, ya. Ada kancil. Ini kancil ya, kijang ya. Mouse gear ya. Ini juga demikian tiap Organ geraknya apa nih kira-kira organ gerak kancilnya apa kaki untuk kaki. berjalan kaki Bersa kaki. dan untuk berlari apanya kaki tidak ada kepala dia punya mata seterusnya ya punya ekor nah namun demikian semua yang kehidupan yang ada ini patut kita syukuri maka dia bisa hidup di alam yang terbuka. Nah, ekosistem ini apa sih ekosistem itu? Nah, silakan ditulis ya, penting Ekosistem merupakan tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya ulang, ekosistem merupakan tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Lalu ekosistem terdiri dari dua, yaitu ada ekosistem alam dan ekosistem buatan. Seperti apakah ekosistem alam? Ekosistem alam ya tadi di gambar yang sedang kami amati tadi termasuk ekosistem alam, alami bukan buatan. Nah, sedangkan ekosistem buatan adalah buatan manusia. Kalau yang alami contohnya apa hutan. Tentu masih alam di sana banyak e, makhluk itu yang bisa kita kembangin, ada banyak binatang puas dan seterusnya. Ya, ekosistem alam terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya sawah, danau, waduk, hutan, dan gurun. Ini, jadi ekosistem alam itu terbentuk secara alam tanpa adanya campur tangan manusia. Oke. Kalau kita perhatikan ada ekosistem darat di sini yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Contoh, kalau kamu perhatikan gambar apa ini? Ini hutan yang satunya, gurun. Ya. Padang pasir, pasir. Nah, Dimana di kita bisa menemukan seperti ini Kalau di daerah pasiruan Bisa enggak Bisa enggak kita temukan Ada, kalau kamu pernah pergi ke Bromo Ke Gunung Bromo itu bisa temukan itu kamu Ya, Bisa temukan itu di Gunung Bromo Nah selanjutnya adalah ekosistem air Ekosistem air itu ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat laut contohnya di sana ada terumbu karang, rumput laut, ikan kecil, ikan besar, ada banyak di sana. Nah, ikan juga bergerak bebas. Ya bentuk tubuh ikan kamu lihat, nah, bentuk tubuh ikan itu seperti rudal. Ya di pembelajaran sebelumnya tentang organ gerak, organ gerak ikan. Dia punya sirip dan ekor dan bentuk tubuhnya seperti rudal ini memudahkan dia untuk bergerak, ya, bermanuver seperti itu. Nah, hubungannya dengan ekosistem bagaimana? Ya habitat ikan itu ada di air, bukan di darat. Nah, kalau di darat, ikannya lompat-lompat nantinya. Ya. Komponen biotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati antara lain cahaya, matahari, suhu, oksigen air, tanah, dan sebagainya Cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada ya. Dalam sebuah ekosistem, terdapat satuan-satuan makhluk hidup meliputi individu yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan makhluk hidup tunggal populasi apa populasi kelompok makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Selanjutnya, ekosistem apa ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya kalau kita, kalau kita hidup di sekeliling kita ada tanaman, lalu kita rawat. Tanaman itu memberikan apa memberikan asupan oksigen bagi kita yang kita hirup sedangkan kita membutuhkan tanaman untuk apa mempercantik ruangan dan seterusnya ya kan ada hubungan timbal baliknya di sana nah, tanaman pun juga perlu dirawat kalau nggak dirawat, dia juga akan mati oleh sebab itu kalau kamu punya tanaman rawatlah dengan baik jelas ya bioma Ya itu kumpulan dari ekosistem dalam satu wilayah tertentu contohnya gurun, padang rumput, savana dan steppa. Ini nanti kamu cari pengertiannya. Silakan browsing nanti ya. Apa itu gurun, padang rumput, savana dan steppa. Kalian bisa browsing. Biosfer yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ini disebut biosfer. Larissa dinyalakan kameranya, tidak dimatikan. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik interaksinya seperti apa? Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, ya, kamu lihat di sini, membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain adanya energi di dalam ekosistem, terdapat juga struktur atau tingkat trofik dan biotik serta siklus materi dengan adanya interaksi-interaksi tersebut suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem Jadi nah, kalau ada interaksi di sana tapi itu bisa kita katakan ekosistem di rumahmu terdapat kolam misalnya di kolammu ada ikan ada siput ada tumbuhannya. Nah ini juga bisa kita katakan sebagai suatu ekosistem. Namun demikian, ekosistemnya ini adalah ekosistem buatan, karena kolamnya dibuat manusia, bukan alam. Tetapi memberikan dampak positif terhadap kehidupan sekitar. Kan? pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas satu ekosistem. Apabila keseimbangan tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Berarti di sana terus ada suatu perubahan dan proses adaptasi di mana dalam proses adaptasi itu selalu membutuhkan interaksi kita hidup ini juga merupakan suatu interaksi interaksi sekarang bisa juga sedang berinteraksi sama kalian Oke, selanjutnya komponen ekosistem dibagi kedua dibagi ke dua yaitu komponen biotik dan komponen ap biotik komponen biotik semua benda yang hidup dan komponen abiotik semua benda yang tidak hidup dalam ekosistem suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa oleh karena itu terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan nah, ini jadi kalau ada makan-makan itu bisa siklusnya itu bisa kita katakan sebagai jaring jari makanan. Ini ada di dalam sebuah ekosistem. Ya, kamu perhatikan, sawi dimakan ulat, ya. kemudian bunga-bunga, daun-daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung, sama nih. Jadi ini satu rangkaian nah perubahan ekosistem secara alami akibat perutusan gunung berapi kebakaran tsunami ya bencana tsunami yang pernah melanda Indonesia tuh kemudian untuk perubahan ekosistem yang diakibatkan kegiatan manusia kamu lihat ini buang sampah sembarangan ini merusak lingkungan ya buang sampah sembarangan potong tumbuhan seenaknya saja potong pohon tebang pohon sesuka hati ini sungainya tercemar, sedangkan di sini ada gambar kamu lihat perburuan orangutan, ya orangutan di Kalimantan Tengah ini sedang diburu dan diambil dijual. Nah, oleh sebab itu hewan itu masuk dilindungi, maka dengan perburuan ini juga merupakan suatu kejahatan. Maka ada eh, kegiatan yang mana itu dikatakan sebagai tindak Kriminal, ya, kegiatan yang dilarang oleh negara dan ada undang-undangnya itu tidak boleh dilakukan. Karena ada aturannya, ini termasuk satwa yang dilindungi. Bayangkan kalau hutan yang dilindungi orang, hutan kemudian orang diburu semua, lalu apa yang terjadi? Kamu bisa membayangkan. ya. Ini kamu lihat. dampaknya seperti ini akibat ulah manusia, ya. Kalau ini akibat cara alami eh? Sedangkan aktivitas manusia seperti ini Dikatakan ekosistem seimbang Apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik Berada pada porsi yang seharusnya baik Jumlah maupun peranannya dalam ekosistem Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan-makan Yang kita sebut istilah rantai makanan Idealnya dalam sebuah rantai makanan Jumlah masing-masing anggota harus Sesuai dengan aturan ekosistem Nah, ini bisa kita katakan ekosistemnya seimbang apabila semuanya ada dalam satu ekosistem tersebut. Kalau enggak ada, ya enggak bisa kita katakan seimbang. Sama dengan tadi. Orang hutan diburu terus. Kemudian bagaimana anaknya yang masih kecil dan seterusnya yang enggak akan berimbang terhadap kehidupannya, ya kehidupannya. Kemudian kalau dia diburu terus, perjadinya seperti apa? Kelangsungan hidupnya akan menjadi satu masalah besar. Bagaimana ekosistem yang tidak seimbang? Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit di, karena terus diburu boleh ya, para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. Ini bisa, tadi saling keterkaitan di dalam suatu rantai makanan itu saling keterkaitan. Kalau ular-ularnya diambil diburu terus, dibuat kulitnya, dibuat dompet dan dijual, itu banyak loh ya, banyak. Kemudian ramatihutnya juga akan semakin banyak ya. Jadi akan menimbulkan satu permasalahan satu. Kesimpulannya bahwa ekosistem adalah hubungan saling pengaruh timbal balik ya. Ini antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup yaitu biotik dan makhluk tak hidup yang disebut abiotik. Ini kesimpulannya, eh, baik anak-anak. Setelah ini, coba kita akan lakukan pendalaman tentang apa yang sudah kita pelajari bersama. Coba saya tanya sama John. Hai hey John, dinyalakan komiknya, John. John Grady, John, John, Jonathan, dinyalakan, Jonathan, mic -nya. bisa, Jonathan, John. Oke, okay, John, ya, yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini apa, John? Ya, apa itu, John? Yo, siapa bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Boleh menjawab. Hari ini kita eh, belajar tentang ekosistem. Ya kan? Tentang ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, ya kan? Dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik ini berarti hubungannya dengan makhluk hidup atau benda hidup, sedangkan abiotik, benda-benda tak hidup. Oke. Itu kemudian dalam satu ekosistem, karena di dalamnya juga terdapat banyak interaksi, maka ekosistem ini dibedakan ke dalam dua ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan ekosistem alami gimana Bagaimana tadi ekosistem alami terjadi karena apa ekosistem alami ayo hati. manusia yang membuatnya mem mem mem mem mem mem ekosistem alami kok ayo ekosistem alami bukan ekosistem buatan um, dari alam dari alam dari contohnya alam. contohnya Contohnya sungai, sungai. Danang. sungai. Danang. Danang. Ya. dan ekosistem ini juga bisa mengakibatkan suatu kehidupan baru bisa mengakibatkan sebuah kehidupan baru contoh hutannya terkena kebakaran kemudian tumbuh kehidupan baru hutan yang baru ya kan? ekosistem juga demikian sama beda lagi dengan manusia kalau ekosistem yang diberikan e, manusia pasti memberikan dampak, dampak lebih banyak dampak negatifnya. Ya. Lebih banyak dampak negatifnya. Nah, contohnya seperti apa? Kayu ditebangi, diambil kayu-kayunya, ya. diambil kayunya, ditebangi. Wow. Akhirnya apa? Hutannya bundel. Ya. Akhirnya hutan ini gundul. Nah, ini menjadi satu masalah besar. Oke. Okay. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan dari sini? Silakan. Itu, halo itu? No, no Itu, ya, kalau enggak ada pertanyaan Itu. Mister mau tanya. Komponen yang termasuk komponen biotik apa saja itu? yang termasuk komponen biotik, ayo, yang termasuk komponen biotik apa saja? bantu, bantu itu, ayo yang termasuk komponen biotik, Iria, silakan, Iria, kompon komponen biotik abiotik adalah komponen yang manusia. yang um, yang benda hidup ya contohnya apa contohnya contohnya contohnya tumbuhan dan hewan manusia manusia manusia nah. kalau abiotik abiotik itu yang benda mati tapi Tetapi saling keterkaitan enggak antara benda hidup dan benda mati itu saling keterkaitan apa enggak apa Benda hidup dan benda mati itu satu saling keterkaitan apa tidak? Hubungannya ya. seperti apa? Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya, contohnya. Yang sekarang terjadi, contohnya benda hidup dan benda mati. Kita manusia ini kan benda hidup loh. Sekarang, ya kan? Kita kan makhluk hidup. Untuk kalian bisa bisa berkomunikasi dengan user sekarang dengan virtual itu kita butuhkan gadget. Gadget nah, ini kan masuk benda mati ya anak-anak? Teknologi rumah kalian tuh berteduh kan, benda mati masa rumahmu benda hidup. Eh, rumahmu benda hidup lah, kayak keong terus Ya, kayak siput, ya kan? Ya, ndak. Saya tanya, rumah ini termasuk termasuk biotik atau abiotik? Ayo, rumah termasuk biotik. biotik. Eh, biotik. Loh, rumah kok termasuk biotik. biotik itu, loh. Biotik itu kan berarti benda hidup, makhluk hidup gitu. Ayo abiotik abiotik, abiotik. Ya, kalau rumah ini kamu jawab biotik berarti kita itu bangsanya keong Nah, ya, atau keong namun kita bangsanya sibut ya kan ya apa oh, Kok dijawab benda hidup rumah ya kita membutuhkan rumah itu untuk berteduh anak-anak untuk, ya, untuk berlindung untuk berteduh oleh sebab itulah Inilah yang kita sebut sebagai suatu interaksi yang maksimal. Oh, itu aja yang bisa kita lakukan pada pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa suatu ekosistem apa kesimpulannya? Ekosistem ini apa terjadinya interak, interaksi atau timbal balik. Ya, intinya garisnya di sini adanya timbal balik dalam suatu tempat. Ya kan? Di sana terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup, benda hidup dan benda tak hidup. Hati-hati lo ya. Rumah itu termasuk abiotik. Rumah bukan biotik. Kalau rumah biotik berarti kita itu, bangsanya siput. Itu baik-baik tuh. Nah. Ya. Oke. Okay. Jadi ini yang bisa kita lakukan, nanti materinya akan Mr. Share, akan Mr. Share lagi, untuk materi hari ini akan Mr. Share, biar nanti kamu bisa uh, belajar lagi lebih baik. Ini kan sudah Mr. Record, ya ada videonya, jadi tidak usah bingung, kalau tidak jelas tinggal diputar di Youtube. Oke, okay. nah, uh, sebentar untuk selanjutnya, berarti nanti, kita akan masuk pada sesi berikutnya.